Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nyoba EMUI 12 untuk Asus Max Pro M2 ya Tapi ini di port langsung dari Max Pro M1 Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai dari booting sini bootingnya masih membaca apa, bertulisan Jetpon Max Pro M1 ya seperti saya bilang tadi ini di port dari Corpome Pro, Pro M1 dan disini dapat waktu 43 detik cepat sekali ini adalah room UI tercepat yang pernah saya lihat bootingnya sekarang mari kita lihat aplikasi apa aja yang sudah terinstall di room ini ya ya pertama ada Playstore galeri Google dan alat untuk Xiaomi-nya itu ada kalkulator, layar masukkan kompas, kontak. Hmm, kayaknya nggak ada Mi remote. Ada radio juga di sini. Hmm, tapi nggak ada browser. Oke, di sini masih minggu 12 jadi status berkiri dan kanan antara notifikasi sama apa masih disatukan hmm, ini setelannya kita lihat fitur apa yang dibawa Sini ada koneksi dan berbagi oh ini hotspotnya bisa di ya jadi kalau WiFi itu bisa kita sharing pakai apa ini Ini tema tampilan sini, robot ini fontnya ya bisa diganti. Sini ada list animator, jadi animasinya bisa diubah-ubah ya. Oke, okay, enggak ada apa yang baru gitu ini ada sistem saat rangkap dalam PR pusat kontrol notifikasi mode layar penuh screen shape. Oh ini bisa dibuat screen shapeer jarang dapet sih screen time nya itu UI kita cari lagi apa ada fitur baru yang dibawa Okay, kita ke fitur spesial dan di sini cuma ada game pulpo kota alat jendela hmm, masih biasa nah ini satu fitur yang aneh nggak ngerti gunanya untuk apa durasi layar Apakah kalau kita setel bisa menentukan durasi layarnya gitu batas kali. oke kita coba kameranya dan sini cukup lebih bagus ya daripada kamera bawaan oke okay, sebelum kita mulai tes anturunya kita coba dulu periksa berapa persen baterainya kita cek di baterai yang performa ini 84 persen Sekarang kita cobaan antutunya Kita skip aja Seperti biasa Oke dapat 141 ribu Ya rendah sih nggak setinggi biasanya Sekarang kayak mana dengan rollingnya ya Baik kita akan buat rollingnya kita perhatikan dulu dalam satu menit pertama di sini performanya dapat 14 tiba-tiba langsung turun coy di 121 kita lihat lagi sampai satu menit gimana keadaannya waduh belum ada satu menit udah parah kali trollingnya sekitar 80-an udah hilang 70-an ya sekarang mulai naik lagi Oke, kita skip dan kita lihat 15 menit yang akan datang kayak mana oke di sini terlalu banyak trolling setelah 10 menit nah, bisa turun sampai 72 sini saya nggak yakin bisa main game berat atau enggak tapi kita bakal cobain Mobile Legend aja apa akan separah seperti dilihat sistemnya dan di sini panasnya lumayan naik suhu baterai sampai 44 derajat dan kita juga bakal lihat sisa baterai puluh lima dari 83 83 persen lumayan hemat sih menurut saya mana base 8 persen setelah setengah jam ya nyobai antutu sama rollingnya tadi ya jadi kita langsung aja ke gamenya oke yeah, ternyata tidak separah yang saya pikirkan dan ini grafiknya rata kanan lancar aja tapi kayak mana kalau lawan musuh terus saya kurang nyaman mainnya kayak gini kayak ngeliat HP nya tapi di sini lancar aja terjadi masalah trolling kayak mana gitu apa karena gamenya cuman mau begini? waduh oke okay, kayak mana kalau kita coba langsung di HP nya dengan perekam bawaan Xiaomi nya ya maaf sekali saya nggak bisa menunjukkan video Terus saya bermain langsung dari HP-nya dan rekam langsung dari HP karena ngekles tadi, dan nggak bisa saya ambil lagi videonya. Susah ya, sebenarnya saya mau ngerekam lagi. Teman, ini dari ketiga set saya, saya buat videonya ini, dan ini pemakaian baterainya. Jadi, saya main tadi semalam ngambil baterai juga tapi okay, cukup hemat lah masih empat 54% oh iya yeah. ini punya masalah setelah ketika saya install dia nge, apanya, aplikasi google semua nge -press. nggak bisa dipakai layanan google nya gak tahu kenapa oke okay, jadi inilah muni 12 di asus micro m Ya yes, selebih dan kurangnya yes, saya minta maaf Bye bye